Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kita welcome back maning di channel ini Masih bersama saya Samudiraf Salvasukro Ahmad Bro kali ini saya mau ngelanjutin lagi Game WUTP ya teman-teman World of Tank Blitz Bro World of Tank Blitz Saya beberapa kali kalah dalam permainan ini Saya mau nyobain Bro ini yang gambar 5 ini apa nih Premium Oh gak bisa ya bro Uh, by the way, makasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support channel ini. Mudah-mudahan kalian murah rezeki dan sehat selalu di sana ya, teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Sertifikat, sertifikat. Oh, ini baru. Oke. Okay. Main main main. Saya nyoba main Tier 2 ya, Bro, pakai M3 Stuart Pakai M3 Stuart Bro. Battle. Mau nyobain Bro. Oh, nyobain, nyobain, nyobain, nyobain. Nyobain battle. Kita nyobain battle, bro. Saya kayaknya kalahan terus soalnya, bro. Nembak paling dapatnya cuman uh, destroy-nya satu doang, kadang dua. Kadang nggak pernah sama sekali. Kadang mati pertama, bro. Ya namanya juga main game ya, bro. Tapi saya banyak nooknya, bro. Banyak jadi beban dalam tim. Install poster and inskres your remote for the battery awaiting player. Ini grafiknya, ini, -ini terus sih, tapi saya belum hafal dulu sama grafiknya. Belum terlalu hafal sama grafik di sini. Ini ada kayak kesini, teman saya. By the way, saya misah bro Saya misah kesini, coba barangkali kan nemu janda. Oh, tapi itu teman-teman saya pada pemberani, Bro. Udah pada kesana Bro. Lu lihat tuh. Oh, nah biasanya, oh, tuh, Pak. Oh, sudah sekali pada nembak, Bro. Oh, oh. Maju enggak? Maju enggak? Majulah, masa gak? Saya cari dari belakang ruang ada gitu itu kan ada tuh ya dari belakang tuh ya, nah udah di udah di ini sama teman saya nih. Sherman, mas Sherman. Mana yang cepat dia ya, mati bro? Sekali lagi bro, bro. Di belakang biasanya ada Oke, okay, padam Dipadamin sama teman saya Thank you, by the way. <laughs> Saya belum padamin, men Ini. Oh, ininya cuma satu, bro Wow, kokil Monster Man. Mana, Bro? Ini di sini sembunyi satu, Bro. Ha. Nyusulin, deh, nyusulin aduh, teman saya, saya depan, lagi. teman saya tewas lagi, hai, mana bro? hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, satu lagi bro Satu lagi di sini dia Satu lagi tuh bro sekali lagi tuh mampus oh, Sekali lagi mampus Gak apa-apa jadi assist doang bro <laughs> Victory Magnum Victory Magnum all enemy tanks destroy yet destroy Make. Oh, gak ada asisnya, bro Sorry, sorry Sorry, man. Uh. Ah, nol Nol, bro, sorry, bro aduh. aduh, aduh, aduh, aduh Indung, indung Kepala, indung Mata melirik, kaki kesandung Indung, indung, kepala, indung Mata melirik, kaki kesandung Dung, dung Ayo bro, kita mulai lagi bro Battle mode reguler Battle mode reguler Matching players, please wait Players in quiet Bro uh, Buat teman-teman yang udah selalu komen di Kanal Youtube saya, saya ngucapin terima kasih banyak ya bro Nanti saya nyobain yang tier, sem tier 9 bro Tier 9 saya perlu nyobain Saya masih belajar dulu men Belajar dulu Nanti kalau saya udah agak-agak bisa, saya mau nyobain yang tier 9 Yang tier 9 bro Insya Allah di Apa namanya Di video ini yang nanti terakhir saya mau main Di tier 9 oh. Oh. Oh. <laughs> Tapi kerui juga lo men Ini teman saya pergi kemana bro oh, udah sono. Oke Kecil banget bro Ininya bro Tank tempurnya bro teng tubuhnya kecil oh yang beres mata nih ya rapi nyere Hai, sorry bro, sorry bro, Enemy saya, hit, bro, hit, saya nabrak teman saya sendiri rek. Nice waduh, ini nih, ini kalau udah begini, kalau udah, udah, udah, ada tanam panas, Enemy siapa ini hai, saya bro? Bungsa. Bro. bro, kru siri ini gak mati mati bro, bro, bro, kru siri ini gak mati mati bro. sekirip bro, Masih assist kek atau apa kek? mau nongol lagi? Wah, sekali lagi nih bro, sekali lagi. gue percaya deh, percaya deh sama gue bro, sekali lagi nih. wah dipadamin sama terus saya bro. lu, kayak udah dapat tujuh, saya nggak nggak dapat lagi men. <laughs> sorry sorry men, saya nggak dapat. <sighs> Mission complete. Oke okay, men. Hmm. Huh. Kira dapat bro? Apa ini klaim? Masalah klaim ini ya harus ada premiumnya ya bro ya. Emang nggak bisa nggak ya? Harus premium ya. Atau OBI. Saya nyoba M. M5 Stuart M5 Stuart Pro, M5 Saya nyobain M5 di tier 3 Sebagai anak bontot men. Anak bontot Anak bontot Wah ini nih Saya kurang hafal nih bro di sini bro MCM Aksman Anak bontot Anak bontot Tungguin Anak bontot Anak bontot Anak bontot Anak bontot Duh Siapa nebak saya re Oh itu Sialan Eh. Penetration. Oh. Saya bro, saya mundur dulu, bro. Shot. Wah, kena mulu saya oleh. Ngumpet come. lah. <laughs> <laughs> ngejretn ngumpet, ngejretn ngumpet. Ayo, bro. Crazy, men dari mana, Rek? Masuk yuk dari belakang Walah Bro, menyedihkan sekali, bro Saya nyoba M7 Menyedihkan sekali ya, gak, bro <laughs> Sedih Ketika lo sedih, apa yang lo lakuin, bro? Oh, man. Ini saya deg ini, bro. Laut mana, ya? Saya kalau kesana otomatis mati, bro. Saya kalau ke sana otomatis mati. Otomatis mati. Sana ini teman saya, gak ada yang jalan. Oke, bro. Lo gue ikutin ikutin bro, saya temenin bro. tapi lo jangan hilang. kalau lo hilang saya ntar tempur sendiri bro. saya temenin bro. dapat dapat satu biji nggak apa-apa men. nggak perlu kita nembak banyak. yang penting ya kita berusaha untuk menang bro. kalau kita menang itu kepuasannya itu wah tersendiri ya bro. hati-hati. musuh telah menyelinap hati-hati. Kalau pakai yang ini wencesk, rek serius. Lu, lu, lu, lu, lu, I'm so sorry bro I'm so sorry bro Acik What ah, the fuck Al-Avala Al-Avalamaus Ayy Gak ngerti Victory M5 Stuart Oke victory Saya coba M8 M Pro, Bro bro Emang saya belum siap untuk bertempur di uh, tank yang lebih gede dikit ya, Bro? Katanya masih noob. Copper vial. <laughs> lagi. Wow, men. Saya baru ngerti ini, men. Ada begini, men. Baru tahu ada beginian, Bro. Oh, ini medan yang baru bagi saya. Karena saya kayaknya belum pernah ke daerah sini, Bro. Ini daerah mana nih Bro? Rusia. Atau Ukraina, hai eh, bro, center kemana ini? Kalau dari grafiknya, bro, No. hai, hai, hai, hai, hai, hai, mana bro oh udah padam oke dia udah padam rek ini satunya ayo kita keroyok bro Sorry bro. Ku penasaran rek anjay. Nyobain M7 lagi ya bro nih bro. M7 lagi bro. Ku mau nyobain M7 lagi bro. <laughs> penasaran bro. Masa satu pun gak dapet bro. Apa kurang lapisan bisa dibacanya oleh saya? Ini yang oke okay, ini di sini. Trafficnya sama. Let's get this show on the road. Oh, itu ada rubel dari atas, bro Awas, tiba-tiba nongol, perempuan Hati-hati, hati-hati Dia ngebut, bro Nah, no, udah Oke, okay, men Kita jelang di sini, pro, tungguin pro, bang, situ sangat pergi Bonsar yang paling lemah bro Ini saya maju apa mundur sih bro Bingung saya sama tank Tutul mundur Gua kasih roket Oke okay. dia kalau ditembak pantatnya kok cepet ya bro oke oh ini depannya nih masih molot satu lagi men satu lagi dia tewas satu lagi dia tewas Jangan senang dulu, wah, <laughs> sweet <laughs> man. Oke, okay, gokil, bro. Thank you. Saya ngerti, saya ngerti. Oke, okay, bro. Lo tewas selama gue. lu Hah? kok satu doang? Oh, saya kasih asis satu doang, bro. Saya ngasih satu asis, bro. Dendam, saya dendam ceritanya, bro. Terbalas, wah, man. Oke, okay, tara, radio. Oh, uh, ini keho matiin 5 gokil gokil gokil gokil m7 defeat victory kubayor oke men coba lagi m8 sekali lagi bro ya m8 nya saya sekali lagi nyoba sekali lagi kalau kalah saya istirahat dulu bro <laughs> istirahat dulu bro makan dulu bro break oke okay, saya si anak bontot takaknya bontot tujuh bersaudara, Saya kakaknya bontot, men ini mana bro? Oh, baru lagi ya? Hai, hai, Bro. Oke. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kalau dibagi tiga, tiga berarti satu tiga, satunya 4 ya, bro. kan dibagi dua kelompok, iya enggak <tuk> eh, eh eh eh sorry <tuk> hai, oh, hai, gila hai, hai, hai, Oke, tapi mix saya ini diloser deloser bro Asem awesome. Sorry bro Mix saya itu tunggu, tunggu Bro sorry Ini mengganggu sekali ini bro Mengganggu sekali Apakah saya harus istirahat bro Atau gimana Bro ini mix saya Ya Allah demi Allah Ya Rabbi Ya salam Ya salam Ya salam Mix saya mengganggu sekali bro Oh mana sih nongol lho nongol nah nongol lho nongol nongol ayo bro pantam pantatnya bro thank you bro thank you semuanya thank you so much thank you so much walaupun kondisi mix saya begini bro no kita keker bro no nongol no Wow! Maaf sorry, dia mendekat. Oke, okay, men. Dua lagi, ayo kita keroyok, bro. No. Dua lagi kita keroyok. Gak usah takut. <laughs> saya gajar juga ini. Kalau menang, bro. Aduh. Tapi kalau tiwas, astagfirullahaladzim. Ayo, bro. Cari yang nyamanya tinggal sedikit. Wow, no. oh, bro. bro. Lampu saya sampai ke pental. Gokil, re. oke, laki, laki, laki, laki, laki, ini kasih, ini kasih, ini kasih, ini. bro, satu lagi bro, cari Oh ini, ini penyakit nih, penyakit nih, penyakit nih, ini penyakit nih. Bro, lama, Dia nyerang sayang. Ice ice ice ice ice ice ice ice ice, ice, ice. Ah! Wow! bro Bro, bro gua mati bro. Tapi menang Saya mati tapi bro Aduh saya ngasih berapa ini bro Bro Saya menang tapi mati Gimana ceritanya bro Saya nyumbang dua Asisannya satu Bro I'm so sorry dia nyerang yang paling lemah ya bro kalau kita apa namanya nilainya udah makin turun nama dia diserangin mulu bro biar kita cepet mokat ya enggak oh wow, itu untuk bang bulgores 8 bulgore 85 thank you dia udah madamin 4 saya madamin 2 <laughs> thank you thank you thank you very much thank you very much oke okay, buat teman-teman karena ini ada kendala mic saya begini bu Uh, mungkin cukup sekian, bro. Permainan game dari saya ini saya capai, mek angin di, bro. Anjay, anjay, Semarang, <laughs> bro. Saya akhiri, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Eh, satu lagi, terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support saya di channel ini. Support saya di game ini. Mudah-mudahan kalian di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya akhiri, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Good luck. Mik saya copot, ngerti nggak lo? Mik saya copot nih, mik saya copot nih, mik saya copot, mik saya, saya copot. Oke bro, udah.